hasil dari 21/5 dibagi 1 1/5 1 1/4 adalah jadi kita tulis dulu soalnya di sini 21/5 dibagi 1 1/5 dikurangi 1 1/4. Nah, karena di sini dia masih Pecahan campuran, langsung saja kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, caranya ini 5 dikalikan, ini kita kasih tanda kali, dikalikan 2, sini kita kasih tanda plus. Nah, 5 kali 2, 10 ditambah 1, berarti 11. Dibagi, masih tetap 5. Kemudian ini juga sama, 5 x 1 ditambah 1, 6, 6 per 5, dikurangi 4 x 1 ditambah 1, 5 per 4. Nah karena ini, ini adalah pembagian, yang mana pembagian dan perkalian itu harus dikerjakan terlebih dahulu, nah ini kita kurung. Karena ini pembagian Pembagian itu susah ya. Maka kita jadikan perkalian terlebih dahulu 11 per 5 dikali Di sini tandanya kita ganti kali Berarti yang ini dibalik Jadi 5 per 6 nah, Di sini kalian jangan sampai salah ya Karena kalau di sini sampai salah ya Nanti akibatnya juga akan fatal kedepannya. depannya ini kita terus lagi 5/4. 4. Ini sama kita coret. Jadi 11/6 dikurangi 5/4. Kemudian kita samakan penyebutnya. Bisa dengan kali silang atau dengan KPK karena di sini kalau kali silang hasilnya banyak kebanyakan akan menjadi lebih sulit. Nah, di sini kita ambil dari KPK-nya saja. KPK dari 6 dan 4 itu adalah 12. 12 dibagi 6 2, 2 dikali 11 22. Kurangi 12 dibagi 4 3 dikalikan 5 lima belas dua puluh dua dikurangi lima belas tujuh per dua belas sudah ketemu kita cari di abcd ada berarti jawabannya adalah yang c